Halo guys welcome to my channel RimbaBo. oke okay guys jadi hari ini ada kabar gembira guys kabar gembira karena uh, developernya udah update ini guys event jadi event yang untuk bisa mendapatkan hakcoin oke okay? jadi bisa lihat ini dalam 7 hari oke okay? jadi untuk hari pertama itu kita harus menggunakan go spend gold itu dengan artinya oke okay, artinya kita harus membeli barang jadi kita bisa buka aja di map, kita bisa beli barang di fosse store ya, membeli, membeli seat oke, okay, ataupun building sesuatu di uh, Steve patch tapi ini mungkin agak lama kalau building kan, biasanya berapa hari gitu atau beli di um, or, or di david hank Uh, beli ini di fishing shop ya, bisa lihat yang ini guys ataupun beli potion juga boleh oke okay. nah, kita bisa beli potion di commodity untuk uh, menggunakan goldnya gitu guys, untuk keperluan kita aja yang kita pakai, ataupun beli peternakan gitu guys oke okay. ataupun uh, beli ini yang lebih mahal lagi yaitu pet ya dan, ataupun beli minuman di bar oke okay, jadi ini caranya untuk spend gold nya oke okay. jadi sekarang kita bakal coba oke okay, jadi aku bakal coba untuk membeli sesuatu di forsystark By the way guys, ini penting ya. Ini sangat sangat penting sebelum kalian uh, sebelum tujuh hari jangan menggunakan hakoinnya dulu ya guys ya. Jangan membeli sesuatu, membeli skin atau membeli apa di hakoinnya jangan dulu. Oke, okay, jadi nanti belinya pas di hari ketujuh. Oke? Okay? Jadi hari pertama gitu adalah spend Oke? Okay, jadi kita bakal membeli berapa sit? By the way kemarin ada yang tanya gimana dong cara men menanam pohon jadi di sini kalian bisa membeli oksid dan pansit untuk menanam pohon di manor untuk menghasilkan kayu oke okay. jadi ini ya yang yang pingin aku beli um, by the way aku pengen cari yang bisa menghasilkan fiber um, forest nah ini guys jadi ini ya yang kita tanam nanti bisa menghasilkan fiber oke okay? jadi kita beli banyak oke okay, nanti kita tanam dan kita beli lagi beberapa, beberapa yang diperlukan untuk uh, manor kita ya jadi kita bisa beli apa aja yang kita perlu uh, oke okay, jadi ini caranya spend goal, oke okay? oke okay, jadi kita beli lagi Kap oke okay. jadi kalian bisa lihat Nah tuh langsung bisa klaim hakkoinnya Oke okay. jadi caranya gitu untuk spend gold. jadi langsung bisa klaim nya nah oke okay. jadi selanjutnya kita harus beli lagi sampai berapa 26600 mungkin membeli sesuatu dengan mencapai uh, 26600 oke okay? jadi ini untuk hari pertama ya guys ya jangan jangan semuanya ya guys ya. jadi oke okay. terus untuk hari kedua untuk hari kedua itu kalau enggak salah fiber ya jadi uh, ini tempatnya yang bisa mencari fiber oke okay? dekat sini dekat kuburan Oke, okay, di sini kita menggunakan ini. Oke, okay, jadi di sini bakal menghasilkan fiber, guys. Hey dan fiber biasa. Nah, tuh fiber dua. Oke, okay, fiber 3 Nah, oke, okay. semuanya kita ambil, guys. Jangan lupa ini juga lubang-lubangnya di pacung, guys Oke, okay, nice Nah, dapat sesuatu Limited pack Ini ada lagi uh, oh, Kok nggak bisa Oke, okay, mix shit. Oke, okay, kita lihat sini aja, ke atas aja langsung masuk ke Teleport Ke Ocle Cap ya Oh, ini ada, ada, ini lanjut ada lubang, guys Oh, aku kel Manor, Manor balik Manor ke aku cap sih. Ini, oke, okay. my country. Oke, okay, jadi di, di sini untuk yang mau cari fiber ya, untuk hari kedua ini kita ambil dulu, guys. Kita petik dulu bunga-bunganya nanti kita tanamin uh, fiber, fiber. Eh, forest seed, fiber jadi ingat ya oke okay, jadi ini yang forex seed yang tadi saya beli mana ini oke okay, jadi ini ya ditanam guys nah ini ditanam besok dia bakal menghasilkan hay apa fiber gitu guys oke okay, jadi kalau untuk hari uh, untuk mencari fiber ini caranya kalian bisa tanam sebanyak mungkin ya untuk mendapatkan hasilnya fiber nah ini yang udah saya ini yang ini nah nah hey dan fiber kan jadi kita tanam aja guys oke jadi besok dia bakal tumbuh guys nah ini guys yang namanya fiber seterusnya kita harus jual ke stall ya tapi bukan hari ini ya besok ya hari hari ini adalah spend goal oke okay? jual ke stall oke okay. ini cuma contoh nanti bakal mendapatkan hak koin lagi oke okay. jadi hari ketiga adalah spend copper ore jadi untuk copper ore harus gali ya guys Har harus gali ke ancient mine oke okay. jadi kita ini tempat saya langsung aja pakai teleport saya kasih lihat dulu ini ornya, nya copper ore ya yang warna ini oke okay. Jadi kita ke Ancient Mine langsung teleport ya biar lebih cepat menghemat waktu. Terus kita masuk ke sini guys. Nah, guys, aku bakal kasih lihat yang mana e, namanya copper ore. Itu warnanya orange. Jadi ini bukan ini semua raw. Raw emerald nah guys ini guys ini yang warna ini nih guys ini yang namanya copper ore oke okay? oke okay, jadi kita keluar jadi kalian harus gali dulu ke copper ore ke eh, copper <laughs> ke ancient mine oke okay? terus copper ore nya nanti dijual lagi di stall baru masuk ke Hakoinya oke okay, guys terus untuk selanjutnya uh, ini guys ya copper ore yang, ingat ya ini harus jual lagi ke stall tapi bukan besok, hari ketiga, oke? Okay? Jadi ini ada tujuh hari guys, jadi jangan salah ya Sayang kalau misalnya untuk satu hari ya, semua udah fibernya udah dijual ke sudah dijual, tapi hakunya nggak dapat <laughs> Oke, okay? jadi ini hari ketiganya keempatnya adalah silver ore Silver ore sama juga dengan copper ore, itu galinya di Enson mine, oke? Okay? Jadi bentuknya seperti ini yang warnanya putih guys. Nah, itu warnanya agak putih. Nih ada tulisnya silver or, oke. Okay? Jadi kalian sama gali, mendapat terus dijual ke store lagi. Oke. Okay? Oke, okay, jadi sekarang untuk yang ini masih kurang bingung. Ya ini tulisannya wood, tapi di sini tulisannya span copper or. Jadi kita lihat aja untuk selanjutnya kalau misalnya nanti copper ornya nya ganti ke wood, berarti tandanya kalian harus menebang kayu, oke. Okay? menebang kayu ya ini karena ini enggak tahu lagi ini apa karena salah bak atau apa ya kurang tahu ya Kenapa di sini tulisnya stone tray tapi spendnya fiber jadi ini agak bingung jadi inilah guys yang untuk hari ketujuh kita bakal mendapatkan ini tapi sebelumnya jangan lupa hakcoinnya jangan digunakan dulu sebelum hari ketujuh Oke okay? itu sangat penting guys ya karena nanti kalau udah terpakai Nggak bisa lagi koleksi yang ini ya, yang hari ke-7 ini nggak bisa dikoleksi. Jadi nanti, misalnya hari ke-7, kalian bisa membeli ini, guys. Ini ya blueprintnya. Nah, yang belum dapat boleh tabung dari sekarang, hakoinnya untuk membeli ini ya, tapi nggak ada belinya di hari ke-7. Oke, okay, jadi ini, nah, banyak sekali. Ini semua blueprint ya. Nanti kita bisa crafting sendiri, guys. Oke. Okay. Nah, ini geras-geras nggak ada lagi Oke, okay, nah ini untuk skinnya rumah, skinnya porter, portal. Uh, ups, salah, salah, salah. <laughs> ini ya, ini skinnya. Oke, okay, nah ini, nah ini rumah yang punya aku yang fairy house. Nah, ini untuk candy. Oke, okay. aku lebih suka fairy house sih, lebih cantik sih ini untuk yang candy. Ini baju bajunya customnya, oke. Okay, yang ini aku udah punya, yang belum punya yang atas ya yang warna coklat nih. Dan ini untuk padnya, oke. Okay? Jadi ingat ya kalau spend coin itu di hari ketujuh, oke? Okay? Nah, jadi ingat mulai sekarang kita spend gold dulu untuk hari ini. Besoknya baru uh, ke fiber ketiga copper ore, keempat silver ore. 5 dan 6 itu masih kurang tahu ya apakah benar hood atau copper ore, kita belum tahu. Oke, okay, jadi mulai sekarang kita udah mulai bisa mendapatkan hakoin coin Oke, okay, semoga teman-teman beruntung aja mendapat banyak hakoin dan bisa mendapatkan apa yang kalian mau. Oke, okay? thank you so much for watching. Jangan lupa like dan subscribe-nya guys. And see you on next video. Bye.